Yopi Widianto adalah seorang pemusik dan pencipta lagu. Dia lahir di Bandung pada tanggal 21 Januari tahun 1968. Yopi telah banyak menciptakan lagu-lagu yang menjadi hits. Berbagai penghargaan pun telah banyak ia terima selama berkarir dalam dunia musik. Dan pada 2020, lagu-lagu ciptaannya menjadi playlist yang paling banyak didengar pada platform digital musik Spotify. Yang telah di-stream lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia.